lagi di sini di game yang ada di provider PG Shop yaitu Lucky Neko ya. Dan seperti biasa kita bong modal under seratus ribu. Dan sini aku bong modal empat ribu ya guys ya. Langsung main di bettingan seribu ya. auto spin pertama nih guys ya. 10 putaran bet seribu rupiah dulu ya di awal-awal ya. 10 putaran guys ya. Bet seribu itu pola pertama guys ya, oke. Dan seperti biasa di sini kita bakalan bongkar lagi trik kuat atau info pola-pola gacor ya. Semoga dapat di sini hari ini kita dapat profit atau dapat JP ya main jaket ini ya. Dan seperti, seperti biasa juga ya, jangan lupa untuk dibantu-bantu, share share, like nya juga, comment komen jangan lupa subscribe, subscribe dulu, nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya nggak ketinggalan update yang terbaru dari channel kita ini. Oke, lanjut lagi, oke di sini kelar ya. Uh, B3000, 10 putaran, pola pertama Kita bakalan lanjut lagi ke pola kedua nih guys ya Saldo 57, up, langsung kita gaskan B3000 Kita kasih 50 putarannya, dari 10 putaran ke 50 putaran auto spin, no turbo juga guys ya Oke, semoga di 50 putaran ini kita dapatin free spin atau scatter atau pecahan di luar dengan kali-kali gede guys ya dan seperti biasa ya Nah, tempat bermain masih sama kayak seperti se se biasa atau semula ya Semalam guys ya <coughs> Tempat biasa aku main Tempat yang biasa kita ng ngasih ke JP sama aku nih guys ya di dimana lagi kalau bukan di GBR88 guys ya Nah, karena apa? Karena apa aku main di GBR88? Karena disini selalu ngasih profit cok Ditambah lagi disini masih ada event depositnya itu ya Event deponya masih ada cuy di beberapa 88 Nah buruan yang mudah farin lagi kalian langsung aja gaskan guys ya Seperti biasa ini member 20, 23, 3 Kalau member itu 50, 20 Dan TO nya kali 3 guys ya Dan seperti biasa juga bebas IP, bebas byspin Bebas uh, menggunakan e-wallet atau bank, Dua-duanya juga bisa Semua slot dan tanpa maksimal WD guys ya Nah Selari <tuh> <tuh> ya bot Aman bebasnya banyak. Oke ya, langsung aja daftarin aja di kalian di Geber 88 ya. Link-nya bakal kita sematkan di di komentar di bawah konten ini ya. Nice, dapat 100.000 lumayan. Awalnya awal bagus ya. Awalnya bagus ya. Mendang besar pertama Rp3.000. Di sini di bettingan 3.000 di putaran 38 berarti 22 eh 12 ya. Di 12 putaran 50 ya. Dapatnya ya. Oke, okay, nice. Semoga bisa dapat lagi menang besar menang besar berikutnya ya. Nah, kita lanjut lagi tadi ya. link yang kita bakalan sematkan di pinchat komentar. Jangan lupa gabung grup WhatsApp dan jangan pernah ketinggalan menggunakan kode referral dari kita yaitu SOSA kecil semua ya hurufnya. Setelah habis itu langsung sambung lokasi 94 kali. Oke, okay, nice. Kita lanjut lagi. Di sini kita Saldo kita ada up 100k atas ya, guys ya. 100k atas guys ya. Mudah-mudahan ah, di sini aku mix Spin. agak beberapa kali lah guys, ya. Agak beberapa kali guys ya. Nice banget Dapet kita coba 3.000. <kuh> dapat kita 3.000 ya. Oke, kita lihat di sini apakah di sini kita dapat win -win yang isinya montok atau sedang-sedang saja semoga montok lah guys ya. Oke berapa lapan kasih kita yuk Tep Tepat juga kita akhirnya crispy nya Terus Oke disini waktu kita pantau Masih nambah perkalian dulu ya <tuh> Nambah perkalian dulu Oke Oke dapat menang besar lagi Di dalam menang super luar biasa Walangnya saya 159 ribu 7 putaran lagi, disini udah kali 22, cakep kok Spinannya masih banyak, kali-kalinya udah gede banget Semoga bisa dapet pecahan-pecahan yang gede Atau gambar yang connect yang bagus ya Ya kayak gendang, sushi, onigiri, atau lampion Terserah lah, apa aja yang penting connect dan depan sampai belakang kan bisa Ini gede -gede -gede ya. tuh, gitu, gada-gada will ya Kali 30 guys ya <tuh tuh> Oke, King Jack connect, onigiri juga connect tadi di sini naik soalnya kita jadi 400 ribu dapat kita di screen kita dapat 300 ya. Okay, nih ya oke menang besar berikutnya nih ya yang ketiga kalau salahnya ketiga apa kedua guys ya oke okay, lanjut lagi masih ada 3 spin lagi dengan kali 30 semoga bisa nambah lagi disini dan kalau like aduh last spin terakhir masuk nah belum guys kali 32 sayang banget tapi gapapa kita udah dapat menang main nih guys. Ya? <tuh> kita dapat kater dan hasilnya hampir 300.000. Pecahan dolar juga dapat tadi. Jadi totalnya di sini kita saldo kita naik ke angka 409k. Cakep. Kita lanjut lagi di sini dan di sini bakal aku stopin langsung ya. Langsung aja ya, kita pakai bed berikutnya yaitu 10.000, kasih 30 putaran ya guys ya. 10 50 30 guys ya polanya ya. 10 30 per eh 10 50 30 ya auto speed no turbo semua ya kadang-kadang <tuh> ada turbonya di tengah-tengah di tengah-tengah tapi ya tapi kalau di awal-awal itu no turbo semua ya oke tiga pola ketiga nih guys ya dengan uh, bit yang berbeda juga nih sekarang kita main bit 10.000 nih kalau konek konek banget kalau nggak konek hancur kita coba <tuk> Aduh, sorry guys ya, batuk biasa. Nah, skuter kah? Rp10.000 Ih, kalau dapat lumayan nih guys Kalau dapat lumayan coy Asli Aduh, please, please, please Kita liat ya, di spin terakhir biasanya lol Malah juga dapet coy <tuk> Alah, satu biji pula yang pecah ya oh, bolong malah mungkin tiga ya dapatnya susah apalagi satu biji doang oke okay, lah gak apa apa tujuh belas lagi selalu kita turun nih ke tiga ratus dua puluh ribuan semoga di kita dapatin connect di luar yang main gede lah ya sering pernah di luar pun lumayan juga nih kalau ada kalian -lain ya <coughs> Nice, delapan ribu lagi 400 ribu cari kipasnya ada ya di sini tujuh belas petaran lagi masih kita mencari di Sini kita gaskan terus ya kalau udah sesuai capai target Atau 10 kali lipat dari modal Baru kita cabut alias <coughs> Kalau belum kita gaskan terus Sampai dapat Pasti bisa ya Karena kita bermainnya digeber 88 Pasti dikasih cuan ya Oke lanjut lagi nih kali 4 sudah dapat ribu. nice Kucing ya Queen connect depan dan belakang lumayan ribu. cakep ribu guys, ya. ribu rupiah ya, kita oke okay. 234 nah, besar. kita dapat agen juga guys kali 4 connect di luar tinggal 6 ping lagi di sini. kita lanjutin lagi moga-moga bisa dapat lagi ya guys ya bisa apa lagi selalu kita bisa yuk, bisa bisa yuk. Dan selepas dari itu semua seperti biasa guys ya, di sini selalu aku ingatkan bahwa saya cuma sekedar cuma agak banyak ini cuma sekedar hiburan semata ya guys ya, cuma sekedar hiburan semata, tidak untuk ditiru. Nah kalau ingin bermain cukup menggunakan dana kenakalan atau dana lebih, maksudnya tuh ya di luar kepulauan pokok, intinya jangan sampai menggunakan dana kepulauan pokok untuk jajan untuk main ini ya, karena di sini cuma sekedar hiburan semata ya guys ya. Oke, okay, bet 10.000 nya telah 494 yang gom banget Gas lagi bet 20.000 guys <tuh> Kita naikkan like lagi bet nya Kita barbarin lagi lah ya Semoga aja dapet Kolek Tapi kalau gak kolek, hancur kita langsung nih, guys ya Kalian -kali selanjutnya jadi WD ya Semoga moga dapet lah ya Please connect terus please Nah, itu dia Kasih lagi Oke okay. Dan terima kasih untuk kalian semua yang udah selalu nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip ya Semoga kalian bisa debatin covid juga seperti saya ini Dengan menggunakan triple dari saya atau tidak ya Tripod dari saya disini 10, 50, per 30, per ya. Ini ya. lebih kecil ya Oke di sini pokoknya kelar, kalau naik kita cabut langsung tanpa basa-basi kita tinggalin langsung ya Ngelam lagi dari 88, yang guys ya <tuh> Naik turunnya bikin kita jantungan cuy Oke dan ek. Sip pas konek guys ya 156 dan nah, cabut guys. Thank you banget teman-temanku yang yeah. kita bakal jumpa lagi di next konten. Salam sensational dan